Ala TV inspirasi emas, santri muda bangsa. Rolling Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya sehat aja ya. Zaman sekarang ini, gak afdol kalau orang tuh gak main yang namanya sosial media. Yang ngasih, sih, mulai dari kalangan yang muda sampai yang tua, dari anak-anak, bahkan sampai orang dewasa, itu semua udah main sosial media. entah itu instagram, facebook, twitter, atau whatsapp dan lain sebagainya macam-macam. terlebih dengan media sekarang yang mudah sekali untuk diakses yaitu hp kalau dulu mungkin hp itu hanya untuk kalangan atas lah tapi kalau sekarang segala kalangan itu udah bisa main hp udah paham bahkan anak bocah pun yang umurnya 5 tahun pun sekarang udah paham namanya hp ya kan terlebih lagi kita itu kan diciptakan semua itu manusia ya diciptakan sebagai makhluk sosial butuh yang namanya teman ngobrol mencurhat, mencerita ini ya teman untuk berbagilah sharing sharing mungkin kalau dulu kita ketika ingin ketemuan sama teman itu susah ya nggak sih ketika zaman orang tua kita atau zaman nenek moyang kita dulu mungkin kalau mau ketemuan eh kita ketemuan yuk kapan nih hari besok yuk di mana tempatnya harus janji janji -jan -jan dulu harus ketemu dulu tetap muka tapi kalau sekarang kalau mau ketemuan sekarang pun bisa jadi langsung ya nggak tinggal di chat atau tinggal di telepon bisa langsung lah pokoknya gampang banget karena itu namanya media sosial sudah memadai segala kebutuhan kita atau lebih lagi dalam masalah pergaulan. Terlebih lagi kita seharusnya sebagai seorang remaja muslim ini tahu bahwasanya Allah Subhanahu SWT itu Udah membuat agama Islam ini agama fitrah bagi seluruh umat manusia Mulai dari zaman Bahalla, zaman nenek moyang kita, dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu udah ada peraturan hidupnya Begitu juga dalam pergaulan Jadi Allah itu udah menetapkan segala sesuatunya itu berurutan lah Pokoknya sudah teratur rapi Rasul SAW begitu juga Memberitahu kita bagaimana cara bergaul yang baik Nih, aneh kasih tahu hadisnya Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haisum kunta wa'mal bi's-sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasabiqul khusanin." Tiga poin penting inilah yang harus kita lakukan ketika kita dalam hal bergaul. Pertama, "Ittaqillah haisum kunta." Itu bertakwalah kepada Allah Dimanapun kalian berada. Bertakwa itu apa sih? Bertakwa itu adalah kita melakukan segala apa yang Allah perintahkan dan juga menghindari dan menjauhkan apa yang sudah Allah larang. Kalau Allah perintahkan kita untuk sholat berpuasa, maka harusnya kita kerjakan. Begitu juga ketika Allah menyuruh kita menghindari yang haram-haram atau berzina dan lain sebagainya, maka harusnya kita jauhi. Nih Misalkan kita lagi ngobrol sama teman, mungkin lagi nongkrong-nongkrong gitu di kafe atau di restoran, di mana terserah, atau mungkin. Uh, misalkan lagi ngobrol di sosial media, lagi ngechat, DM, atau di grup WhatsApp, dan lain sebagainya, lagi ngobrol kan? Nah, lagi asik-asik ngobrol tuh, lagi bahas sesuatu lah, pokoknya apapun itu, lagi seru-seru. Eh, tiba-tiba datenglah azan gitu kan? Tiba-tiba ada suara azan, Allah wabarakhlullah, Akbar, gitu nah? Harusnya yang patut kita lakukan adalah langsung melaksanakan suara azan. udah azan nih, ayo kita sholat yuk. Kalau bisa kita beramar maruf, nahi mungkar kita ajak teman kita yang kita lagi ajak ngobrol di sosial media, maupun lagi ajak teman nongkrong itu. sholat bersama, eh, ayo kita sholat yuk, udah azan. Tapi yang namanya manusia ya, pasti ada yang hujat, ya nggak sih? Pasti mungkin ada yang ngomong, alah, ah sok-sok cintai gitu, ngomong sholat-sholat, entar aja gitu Kalau ada orang ini tuh jawab aja, ya daripada ente sok kafir Ya nggak, nggak bercanda, nggak boleh ya Kalau sama muslim itu nggak boleh ngomong kafir ya, nggak boleh Tapi ya, aneh bingung juga ya Kenapa sih kok kalau orang mau hijrah itu mau berubah menjadi lebih baik itu dibilangin sok suci? Bukan kan logi-, bukannya logikanya kayak gini ya Orang kalau dia merasa dirinya kotor bau atau jorok dan lain sebagainya maka dia mandi, ya nggak sih? Dia merasa karena dirinya merasa kotor maka dia ingin menjadi lebih baik, menjadi bersih, ya kan? Justru orang yang merasa dirinya bersih itu malah nggak mau mandi-mandi, ya kan? Karena dia meskipun kotor dia merasa dirinya bersih maka dia nggak mau berubah, gitu kan? Itu sih pendapatannya. Terus kita masuk ke poin yang kedua. Waat bi as saiyat ar dan irinilah segala keburukan dengan kebaikan karena niscaya kebaikan itu akan menghapus segala keburukan. Namanya Bani Adam ya. Manusia pasti selalu melakukan yang namanya kesalahan. Kita nggak luput dari namanya salah, bahkan Nabi Muhammad pun, meskipun maksud tapi tetap berbuat kesalahan. Ya kan? Ya, kita sebagai manusia harusnya tahu bahwasanya ketika kita berbuat kesalahan, kita harus segera bertobat pada Allah wa taala. Kita nggak pernah luput dari namanya dosa, namanya manusia kan. Harusnya dengan kita tahu bahwasanya kita berbuat banyak dosa kita harusnya berbanyak kita istighfar atau memperbanyak memperbagus amal baik kita karena kita nggak tahu dari amal mana yang kita dapat dari amal tersebut kita dapat masuk surga Iya nggak sih lalu poin yang terakhir adalah bahwa kaulahkin nasa bihoklokin hasanin nah ini poin yang paling penting banget karena dari yang aneh tahu ya anak-anak Indonesia sebenarnya udah pinter banget oh pinternya keren lah keren banget tapi yang mereka kurang adalah akhlak baik sesama manusia meskipun maupun itu yang kelebih yang tua Maupun yang seumuran, maupun ke yang lebih muda Kita itu kadang kurang dalam berada Kaidahnya gini Kalau kalian ingin dihormatin sama orang Atau mau disayangin sama orang Atau mau dicintain sama orang Maka kalian harus melakukannya terlebih dahulu Kalian ingin dihormati sama orang Maka harusnya kalian menghormati orang terlebih dahulu Kalian ingin disayangin sama orang Maka harusnya kalian sayangi terlebih dahulu orang lain karena begitu juga ketika kalian ingin dicintai sama orang Maka harusnya kalian cintai dulu orang lain terlebih dahulu Karena kalau semua orang egois di dunia ini Maka gak ada yang saling mencintai Siapa yang mau mulai kalau bukan kita diri kita sendiri Ya mungkin itu aja dari aneh Semoga yang baik-baik itu dapat memanfaatkan Kalau ada salah kata ya nama juga tadi Anak Adam ya hanya Tidak salah Jadi mungkin itu aja sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di-like, share dan juga subscribe pada teman-teman kalian. Ini juga salah satu bisa jadi jalan dakwah oh buat kalian. Iya yeah, enggak? Oke. Okay. Uh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Emas Santri Muda Bangsa.